Darajah, sepeda, darajah, sepeda, darajah, sepeda, darajah, tenariah, motor, darajah, tenariah, motor, Daraja Saya roh mobil, saya roh mobil, saya roh mobil, saya roh tujuh roh taksi, saya roh tujuh roh taksi, saya roh tujuh roh taksi. saya rotu isaf mobil ambulan saya rotu isaf mobil ambulan saya rotu isaf mobil ambulan saya rotusur toh mobil polisi saya rotusur toh mobil polisi saya rotusur toh mobil polisi Syahinah, truk, Syahinah, truk, Syahinah, truk, Hafilah, bis, Hafilah, bis, Hafilah, bis. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk, sekali lagi: "The Sepeda. the Sepeda. the Sepeda. the Roger, Motor. Roger, the Motor. the Roger, Motor.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 Syahina truk, syahina truk, syahina truk, hafila bis, hafila bis.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 Tertimpa hal yang tidak disenangi qdarullah wa Masya afa artinya ini merupakan takdir Allah dan dia berbuat menurut apa yang dia kehendaki Raja Ceria, Cerita Indah Anak-Anak